Robbi astagfirullah. <schnell poured yapılido> ya, harga <Zeit> itu hanya Oh <Ustasmus>. diam penyedulah. Pasti, foto aja lah. Foto aja ada, Allah, nonton Foto aja lah. Foto aja, lah adalah jua teh video ya JP, aku, <tuh>, aku <tuh> sama Al malah lop lop ke itu, <tuh>. ada lop lop ke itu. Nanti <tuh>. akhirnya pertama kali misal, tahu kan? Nah, ya, ya, pak, I lihatkan dulu kali lihatkan dulu. I Dan kayak ini Tahu kan? Yang kau kirim doa? Ya, iya iya. Kau mana doa? Kau nggak ada nggak ngirim semuanya belum? Ya, dulu. Ada ya dulu videonya mau video dulu tuh yang kayak gitu itu videonya <laughs> videonya dulu enggak ah, aku video aku oh. ya, ya, tahu kan enggak <laughs> ya, sorry, ya. ya. <laughs> <Manyol> balon dah dah sudah tuh, nah. Belum ya. Ya, ya. juga. Dari situ aja. Nah. Siapa dulu? Gaya laki harus siapa? Ya, kaya, kan? kaya, dari belakang gitu. aja Kayak oh, Dari sini kan? depannya. <tuk ceng yuk> Aduh ini ada bola YouTube Eh, hey, hey, parah, parah. Di rumah sih, Bok, modek mantap. di <tuk ceng> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk c lesser formula�> Nah, ini udah dulu lah bagusnya simpan aja nyaman